Selamat datang di channel YouTube saya. Klik top plate, lalu pada fitur toolbar pilih Extrude Boss. Buat sketsa persegi pada titik origin. Lalu buat sket busur di atas dan di bawah garis persegi. Pilih Relations dan klik dua busur lalu klik Equal. Oke. Okay. Pilih Smart Dimension, lalu klik dua garis vertikal. Set dimensi di 90 mm. Klik dua busur lalu set dimensi di 48 mm. Set radius busur di 100 mm. Lalu klik OK. Ubah dua garis horizontal menjadi construction geometry. Lalu exit scan. Pada figure manager bos extrude, set tinggi bodi pada 160 mm. Oke. Okay. Klik front plan, lalu pada fitur surface, pilih Revolve surface, buat sket busur dan center line. Sat titik ujung busur atas terhadap center line 18 mm, sat titik ujung busur bawah terhadap permukaan atas 18 mm, dan set radius pada 40 mm. Lalu Exit Sketch, klik OK pada fitur Manager Surface Revolve, lalu pilih Extend Surface untuk memperpanjang Surface, set jaraknya ke 5mm, klik Surface, klik OK. Pada fitur Durbar, pilih Split, klik Extend Surface sebagai trimming Surface, lalu klik Cut Body klik Body Atas untuk dipotong. OK. Klik front plan lalu pilih sketch pada sketch toolbar. Klik spline, lalu buat sketch dari pundak ke dasar botol. Subdimensi titik spline bagian bawah terhadap posisi origin pada 34 mm pada sketch toolbar, pilih add relation terlalu klik titik atas dan bawah spline. Klik vertikal dan klik OK. Buat garis bantu dengan klik offset Entities, Set jarak pada 5 mm. Klik spline, lalu klik dan drag ujung panah yang muncul. Atur bentuk spline bagian bawah mendekati garis bantu. Dan yang atas agak masuk sedikit. Klik OK dan exit scan. Buat profil scan, klik permukaan bawah botol lalu pada sketch toolbar klik sketch. Buat sketch busur. Pada sketch toolbar, pilih add relation lalu klik titik atas dan bawah busur, Pilih vertikal dan klik ok. Masih dalam perintah add relation, klik busur dan klik titik selain bagian bawah. Lalu klik coincident dan klik hit point. Sat dimensi radius busur pada 34mm, klik OK, lalu klik Exit Sketch. Pada fitur Surface, pilih Surface width. klik Profil dan klik Path. Bentang Oxygen Parameter, lalu di bawah Profil Orientasi, pilih Keep Normal Constant, klik OK. Surface Toolbar, pilih Extend Surface Sat Dimensi Extend pada 5 mm Lalu klik Surface-nya dan klik OK Klik Right Plan lalu pilih Mirror pada Fitur Toolbar Klik Surface yang di Mirror lalu klik OK Pada Fitur Toolbar, pilih Split Klik dua Surface tersebut lalu klik Card bodies. Pastikan Card Bodyist-nya Lalu pilih body yang dihapus dan klik OK. Klik Front Plan pada fitur Manager, pilih Revolve Boss. Lalu buat skedari seperti yang ditunjukkan pada layar. garis 1,5 mm, 2 mm, 24 mm, 9 mm, dan sudutnya 20 derajat. Ubah sumbu garis vertikal ke konstruksi yang geometri, Exit scan, lalu klik OK. Buat plan baru untuk pen helix. Pada fitur toolbar pilih plan, lalu klik permukaan leher botol, set dimensi pada 7mm, cek flip offset, lalu klik ok, Look. Pada fitur manager pilih helix, klik sisi leher botol, lalu klik convert entities, exit scan. Pada helix manager pilih pitch and revolution, di bawah parameter pilih variable pitch, set semua dimensi pada region parameter seperti yang tertera di layar. Klik Front plan lalu pilih Scan untuk membuat Profil. Pada Scan Toolbar pilih Helix lalu tempatkan Center Point. Pada ujung Helix bagian bawah, Set Dimensi Tinggi Helix pada 2 mm. Dan Lebar pada 1,5 mm. Lalu Exit Scan. Pada Suite pada Fitur Manager, lalu pada Suite Manager klik Profile dan untuk Pet klik Helix, klik OK. Pada Fitur Manager, pilih Aksis kemudian klik Plan 1, dan Front Plan, Oke. OK. Pada Fitur Toolbar pilih Kaki Body, lalu klik sweep atau William. Pada Parameter Rotate, klik Aksis. Set sudut putar pada 180 derajat. Klik OK. Pada fitur toolbar, pilih Combine. Pilih tiga body yang akan dikombain. Klik OK. Pada fitur toolbar, pilih Fillet. Set radius fillet pada 3 mm lalu pilih 4 permukaan botol maka secara otomatis semua sisi permukaannya akan terbentuk fillet pada fitur toolbar pilihkan cut extrude lalu klik permukaan bawah botol pada fitur sketch toolbar pilih offset entities lalu set jaraknya pada 2 mm klik pada cut extrude parameter set kedalaman potong pada 2 mm klik Angle. lalu set sudut pada 45 derajat pada fitur toolbar, pilih Fillet. Set Radius Fillet pada 3 mm. Pilih 4 garis tepi yang ditambahkan radiusnya. Klik OK. Pada fitur Manager, pilih Shell. Di bawah parameter, set tebal dinding pada 1,5 mm. Klik permukaan atas leher botol. Lalu klik OK. Tampak bagian dalam botol telah kosong. Tiga Plan, lalu pada fitur delapan, pilih puluh Buat berupa garis delapan, Dan center line seperti yang delapan, pada layar. pada Pada tiga toolbar pilih tiga puluh delapan, tiga lalu klik tangent, klik garis dan busur yang kiri, lalu klik tangent, klik titik center busur yang kanan dan garis vertikal, lalu klik koinciden, klik smart dimension, lalu set, radius busur yang kiri pada 5 mm. Set tinggi busur terhadap leher bawah pada 30 mm. Set radius busur yang kanan pada 50mm. Oke okay, lalu klik Exit Scan. Pada reform Parameter, klik Oke. Okay. Pada Fitur Toolbar, pilih Shell. Set dimensi tebal pada 1mm. Klik permukaan yang akan dihapus. Lalu klik Oke. Okay. Pada Fitur Manager, pilih Extrude Boss. Klik permukaan bawah tutup botol Lalu pada Sketch toolbar, pilih lingkaran. Set diameternya pada 20mm. Lalu Exit Sketch. Pada Parameter Boss Extrude, di bawah form, pilih Offset. Set jaraknya terhadap planetnya 12mm arah ke dalam. Set Direction 1 pada Up to Next. Centang tim Fitur, lalu Set tebalnya pada 0,8mm arah keluar klik draft, lalu set sudutnya pada 0.5 mm dan centang draft outward, Oke. Okay. buat plan baru untuk pet helix pilih plan pada feature manager lalu klik surface tutup bagian dalam set jaraknya pada 0.7 mm flip offset lalu klik ok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 Oke. Okay. Klik front plan lalu klik sketch. Buat sketch profile dengan garis. serta dimensi masing-masing garis, seperti yang ditunjukkan di layar. Pada fitur Manager, pilih Sweat Boss, lalu pilih Profile Setup dan pilih Bed Helix. Di bawah parameter Option, uncheck Merge Result, lalu klik OK. Pada fitur Manager, pilih Split. Klik Surface Pemotongnya, lalu klik Chat body Pilih Potongan Body yang akan dihapus. Centang Consume Cut Bodies. Lalu klik OK. Pada fitur Manager, klik Combine. Lalu klik Body Tutup dan Body Ulir. Klik Show Preview untuk melihat hasil combine nanti. Lalu klik OK. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Klik Subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mengikuti video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.